serta klik tombol notifikasi ya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan vitamin bahagia seputar Leslar tentunya baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini kita ke kabar pertama, kemarin ada kabar yang heboh banget ya masuk lambe mengenai kabar bunda lesti kejora kecopetan di paris wow ini tentunya membuat heboh warga konoha dan ternyata copetnya udah ketangkep persahabat ya perhatikan diunggahan di unggahan di konge papa bilar ternyata copetnya adalah papa rizky bilar yang mengambil makanan bunda lesti kejora ini adalah endorse ini adalah iklan persahabat ya jadi jangan dihebohkan kembali karena Lesnar selalu cute dan selalu membuat kita semakin bangga padanya, masya Allah luar biasa happy selalu ya untuk Lesnar, semoga selalu sehat di sana untuk Lesti dan Rizky Bilar kita selalu bahagia melihat idola kita, kita bahagia. Pasangan ini pun persahabat ya, tentu yang sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari Ari dot Agustin dan mengatakan, masya Allah cute bahagia selalu Mau idola doaku yang terbaik Buat Leslar Amin Mudah-mudahan doa baiknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Kemudian persahabat kita intip TikToknya Papa Bilar Baru saja di-up Video TikTok persahabat ya Walaupun jalur iklan Ini hampir satu juta kali ditonton Wow luar biasa Baru saja jadi up di persahabat ya Penontonnya hampir satu juta Luar biasa Idola kesayangan, pantas saja. Leslar Ini tentunya menjadi Pemenang sound di tiktok Kebanggaan sekali untuk warga konoha. Masya Allah mudah-mudahan ya Idola kesayangan kita selalu menjadi orang baik Selalu menjadi contoh baik Dan selalu menjadi Inspirasi untuk banyak orang Kemudian bersahabat Vitamin bahagia juga akhirnya Kita dapatkan Perhatikan diunggah Kak Prawlila yang diunggah kembali bersama oleh Leslar Al-Fatih, underscore FC. Ini mengunggah video Papa Bilar dan Bunda Leske Kejora yang hendak menyebrang. Disimak diperhatikan di video di video ini. Terpantau idola kesayangan kita tuh bersama ya, dia masya Allah kece banget untuk outfitnya hari ini. Hari kelima memang luar biasa penampilan idola kesayangan. Selalu bikin salvok apalagi seperti yang dipakai oleh mereka Itu kapelan Wow luar biasa banget ya Akhirnya nongol juga Bapak dan ibu negara Konoha Masya Allah selalu bahagia Disuguhkan vitamin-vitamin yang membuat semangat setiap harinya Ini langsung dari idola kesengan kita Banyak juga para sahabat ya Tanggapan komentar yang diberikan ada tanggapan dari akun anuskur Fitri Mengatakan sepatunya wow kapal Ternyata persahabatnya warga Konoha Emang dibikin salpam dengan sepatunya Leslar Saat ini mereka memakai sepatu kapal luar biasa Kemudian persahabat Kita juga mendapatkan vitamin bahagia luar biasa Buda Lesti memang tampil sangat cantik sekali Saat ini Masya Allah banget ya Idola kesengan kita selalu bikin happy dan selalu bahagia Walaupun bersahabat Ternyata di DM banyak sekali Ini mengenai Bunda Lesti Kejora Yang jarang buat story di laman akun Instagram pribadi ya. Katanya Dede Lesti pelit bersahabat ya Bagaimana nih tanggapan Bunda Lesti Idola kita sih bersahabat ya Liburan gak titik-titik Memang idola kesengan kita tentunya luar biasa Hingga banyak sekali tanggapan komentar yang positif pun Persahabat diunggah atau diberikan Dari Rana Gintingda mengatakan Kalau gua udah pamer sana sini IGS titik-titik bisa-bisanya IGS lasti anyep macam gak lagi di luar negeri katanya tuh <laughs> Ada juga persahabat ya Tanggapan dari aku Novitia Karunia bener banget dari dulu Lesti lebih fokus ke karya tuh dengerin persahabat ya Bunda Lesti itu lebih fokus ke karya jadi Bunda Lesti nggak pernah tentunya persahabat ya bikin story di laman akun Instagram pribadinya karena akun Instagramnya pun persahabat ya dipegang oleh admin dan kita selimak juga persahabat akhirnya Bunda Lesti pun ini mengunggah sebuah postingan di igas pribadinya ini pertama kali persahabat saat liburan Luar biasa idola kesayangan kita perhatikan outfit yang dipakai hari ini luar biasa sekali masya Allah dan ini pun persahabat ternyata dibajak oleh papa bilar akun Instagram bunda Leslie Kejora masya Allah doakan yang terbaik persahabat ya mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat selalu bahagia dan apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan.